Kamu yang selalu membenciku Di manakah dirimu ingin bertemu mungkin ini kau merindukan ku aku kan selalu menantimu walau kau bawa cintamu pastikan itu milikku Berikan hanya untuk kasihku, dengarkanlah nada ini. Persembahan terbaik untuk cintai kamu, simpan. Sembah coba untukmu di dirimu, hmm. kamu yang selalu memberi dimanakah dirimu ingin bertemu mungkinkah kini kau merindukan ku aku kan selalu Ditanya itu milikku, ku tahu kau juga.